Haha, di sini ada 25 review pembeli online yang lawak dan kelakar di Malaysia part 2 Oh, ini ada part 1 berarti ya guys ya. Tapi requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu di part 2-nya ini Langsung saja kita play videonya guys Let's go Halo guys Hello. Sebelum kami dah buat video mengenai review pembeli online yang lawak okay. part 1 Kalau korang belum tengok, bolehlah tengok lepas ni ya Disebabkan Alright. masih banyak lagi review kelakar yang kami jumpa jadi dalam video ini kami bawakan korang 25 review pembeli online yang lawak dan kelakar di Malaysia Part 2 Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers saat SPDR ini Terima kasih kerana menyokong kami Low sikit Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang Sila subscribe, like dan komen dalam video ini ok? Tipu je Kata untuk letak bunga Hakikat, kuping kudis je boleh letak Tipah tertipu Eh, apa tu? <coughs> Semenjak saya <kecil> memakai bawa, hand sanitizer ni Saya merasakan diri saya lebih dekat kepadanya Mungkin berkat seller yang ikhlas mencari sesuap chicken chok Keberkatan tersebut meresap ke setiap partikel alkohol yang terdapat di dalamnya Sungguh damai memakai hand sanitizer ini. Good seller <coughs> Terbaik Okay. Masihkan berwarna padu tapi sakit bontot Melecek oh. per Mungkin Salah cara duduk Yang lain okey Free gift botol ke Biasalah Basikal pun dah jadi tempat gantung barang Haha <tum> Maksudnya macam mana tu? Tiba-tiba lapar Tapi malas masak Eh, eh. Hmm, Panaskan je lah lau kat dapur tu Eh tapi lupa Basi Dua hari lepas punya hmm, Food panda okey ke? Tapi mana ada food panda? Grape food adakah? Eh, kalau dah food panda tak ada Grab food pun tak ada Hihi, yelah kan? Tak tahu nak review apa By the way, mak ayah masak sedap Thank you Salah respon Apa ni? Food panda <laughs> Kucing saya cakap Maksudu sedap dia Bini dia pun cakap sedap Saya okay. tak tahulah sedap ke tak Sebab mereka tak bagi saya try Oh my god, that's that? Barang baik, quality baik Mak saya baik, ayah saya baik Adik saya baik, kawan saya baik, jiran saya baik, cikgu saya baik, nenek saya baik, atuk saya baik, mak saudara saya baik, pak saudara saya baik. Saya je tak baik. Tapi saya bagi 4 bintang sebab kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azik. Ada dah je Response good and okay. top service. Thank you. Oh. Alat orang, orang Korea kan gitu. Alhamdulillah sembuh pekak pakai alat ni. Dulu macam mana entah boleh terdengar lagu daripada Fatimah Amin terus gelap dunia. Tapi takpe sekarang dah okey sebab bro pakai alat 8K ni. Terbaik. Apa dugal? Good product lah. Good value for money. Syaruhkan. <coughs> Saya dapat kereta arang-arang dari China. Macam mana saya nak refund balik duit saya? Kalau dapat pampers kurang kuantiti Boleh dimaafkan. maafkan Ni dapat kereta mainan Takkan nak pakai kad bun anak? Weh mana-mana tu Oh salam kiri maling guys Macam tak percaya dengan harga yang ditawarkan Sangat murah Dan saya berpuas hati dengan kualiti samping ni Samping okay. ni didatangkan sekali dengan manual Boleh dibuat parachute Dan juga selimut Sangat selesa dipakai ketika mandi di kolam renang ha? Saya pasti akan beli lagi dalam 10 helai Untuk diberikan kepada kawan-kawan saya Oh my god 18 ribu Sedap sedap sedap sedap sedapnya Murah sedap sedap sedap, sedap sedap sedap sedapnya Suka suka suka Cuma hati saya je selalu terluka Aduh Sedih banget saya sangat berpuas hati dengan kualiti barang ini okay. Ianya kecil dan mudah disimpan di mana-mana Perkara yang menakjubkan saya Bagi alat ini adalah Kekuatan nyonyotan vakum Nyonyot <laughs> Baru dengar kata nyonyotan itu guys Sedangkan ianya mempunyai saiz motor yang kecil okay. Cumanya Bunyi nyonyotan vakum ini agak rakus Tapi tidak terlalu rakus Seperti dubuk menanti sisa bangkai mamahan singa Saya berikan L I M E bintang. Okay. Good product, fast delivery. Good product, fast delivery. Good product, fast delivery. Good Dia product, ulang -ulang fast delivery. Ha ha, jangkrik bos. RM kosong, BNM. Peminjam M40 BPN yang mengalami pengurangan pendapatan isi rumah boleh mohon untuk pengurangan ansuran. Hanya pengakuan peminjam diperlukan. Apa ni guys? Oh pancing oke okay, kail kail pancing Barang sampai dengan pantas Mantap Servis laju Bubble plastik mantap Semua mantap Bungkusan yang mantap Recommend di sales <laughs> Berarti ini beli popok, guys. Oh my god, sampai segitunya gitu. Anaknya popok jadi gitu. Eh, astaga! <guluh> <guluh> <laughs> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> okay. Oh, Korea, pantas ya kan? Terbaik dari ladang Kuala Terengganu, Terengganu zone yang lalu di rumah tangga yang dibina oleh kerajaan negeri. Dan negara ini yang mana satu yang paling baik untuk kesihatan dan kecantikan okay. Yang ada di dalam bilik darjah yang mesra dan mudah Untuk kita semua tahu bahawa mereka tidak akan dapat Apa maksudnya gitu? Panjang-panjang nulisnya kayak gitu tapi gimana lagi guys? Padahal cuma review sendal doang Tanah berkualiti tinggi okay. Kalau saya sebatang pokok, mesti saya hidup dalam keadaan bahagia Okay, okay, okay, okay, okay, okay Beli media ya, kan Media tanam lah di Shopee tu kan Barang okay. sampai dengan selamat Sangat berpuas hati Really recommended Saya sangat suka Anak saya pun suka Apatah lagi suami saya Mak saya suka Ayah saya pun suka Abang saya <laughs> so suka Saya ini. pun suka Adik saya juga okay. suka Mak mentua saya suka Juga samalah dengan ayah mentua saya Sampaikan abang impas saya apa ni? Bagus oh, tak ada, semuanya tak ada. bagus-bagus belaka. Belaka-belakanya okay. bagus. Pokoknya <laughs> semuanya bagus. Bagus-bagus saja pokok-pokoknya. Aduh, maksudnya apa lah itu? Baru beli, dia punya tulisan dah hilang. So rasanya ni bukan barang ori. Walaupun packaging macam ori. Tapi pakai seminggu okey je, tak rosak apa-pun. So beli at your own risk. Ah kunci untuk buka itulah guys. Okey. Ini sebenarnya suka ketak barang ni. RM kosong. Ramai pulang ke kampung menziarahi ibu bapa. Sanak asadora yang lama tidak bersua Namun jangan abaikan ancaman. Patuhi SOP. Amalkan norma. Eh maksudnya apa ini guys? Ini ini video apa gitu guys? Hahaha. Tak tahu pula sabun ni kena potong dua. Sis nak bunyi tu biarlah jujur. Jangan tahu nak untung je. So bad. <coughs> <coughs> Okey. Biasanya agak gede si sabunnya gitu. Mungkin dipotong jadi dua guys. Okey lah. <coughs> Jalur gemilang di bawah naunganmu Jalur gemilang kami semua bersatu perpaduan Ketaatan amalanmu ni rakyat Malaysia Jalur gemilang megah kami terasa Jalur gemilang kibarkan Lirik ya putin. Ya Allah Biru Jalur semangat kami semua review apa, gitu. terima kasih karena menonton oke, okay, udah selesai oke okay guys, udah selesai videonya itulah tadi 20 review pembeli online yang lawan dan kelaka di Malaysia part 2 guys memang gak jelas ya yang kita lihat itu tadi, ya ada yang juga istilahnya gak jelas komennya apa, gak berkaitan dengan barangnya, dan Ya kayaknya sudah mulai bosan ya kan Sudah sudah mulai bosan di rumah macam tuh guys Sudah mulai bosan dengan kehidupan Sehingga dia harus meluapkan perasaan yang ada dalam dirinya <tuh> Di kolom komentar untuk review barang Yang paling nggak masuk di otak itu ya kan Itu adalah ketika istilahnya Beli popok bayi Di foto bayinya lagi pop Aduh ada aja orang Ya, aduh. Ya udahlah guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel Ahakspedia dan Cak Mujib guys. Terima kasih ya udah. Cukup sekian saja video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support, sokong terus channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan video selanjutnya tetap di channel Cak Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.